Hai guys, yuk bikin cemilan puding roti. Caranya gampang banget. Pertama adalah roti tawar, kita olesin mentega seperti ini. Terserah ya mau pakai roti tawarnya berapa aja. Di sini aku pakai 4. Nah, setelah itu kita potong dua setiap lembar roti tawarnya. Lalu kita taburi meses seperti ini. Nah, ini aku tambahin keju biar rasanya lebih mantap lagi. Lalu aku gulung-gulung Rotinya Lalu aku tata di dalam loyang Yang sudah aku olesi mentega Atau margarin Nah ini. ini aku pakai wadah kaca Anti panas ya Untuk soalnya tangan anak aku in frame Karena dia udah gak sabar banget Nah seperti ini penampakannya setelah digulung-gulung Gak rapi gak apa-apa Yang penting rasanya nanti siapin susu 250 ml harusnya resepnya 400 tapi karena wadahku kecil jadi aku pakai 250 lalu aku masukin satu butir telur harusnya dua ya Nah ini pakai kayu manis bubuk sedikit aja lalu gula satu setengah sendok makan harusnya 3 sendok makan nah ini garam sedikit aja terus ini vanila sedikit juga dan terakhir kental manis biar lebih manis harusnya sih nggak pakai tapi ini aku tambahin biar emang lebih manis aja gitu nah, lalu kita mix semua ini aku ngocok pakai whisker pakai garpu juga bisa sampai tercampur rata semuanya dan nggak ada gerindil gerindilnya lagi Nah, setelah itu kita tuang deh ke adonan yang tadi maaf maksudnya ke roti yang udah kita gulung-gulung tadi nah kita siramkan aja seperti ini guys lalu kita panggang deh di api 190 derajat 25 menit aja api atas bawah ya guys Nah, udah mateng deh dan seperti ini menampakannya ini tuh enak banget dimakan kalau lagi cuaca hujan-hujan gitu dan buat sarapan juga oke okay banget anak-anak juga pasti suka karena ini manis, lembut ada gurihnya juga pokoknya super deh gampang kan bikinnya selamat mencoba